Bocok Apa ni? Kenapa begini? Ya Allah Udayus Hai Assalamualaikum Selamat berpuasa pada semua Okey, hari ni aku nak berbuka Puasa bersama air Bingri ini Seperti yang korang dapat lihat depan aku ada empat jenis Ada yang paling famous Sekali susu pisang dia Kemudian kita ada strawberry kita ada melon dan sekarang kita ada lychee and peach Okey, kebiasaannya air susu pisang bingre ni memang famous lah kalau orang pergi Korea kan so hari ni aku nak minum part-part sekali lah tapi aku tak rasa aku mampu lah nak habiskan ni semua ni tapi o cubalah mana mampu aku rasa nak tuang lah biar nampak sikit kan tapi aku tak tuang semua lah kot ni eh, tanpa buang masa marilah kita cuba kita tuang satu-satu ya. -satu. seluruh ais ni cair kan eh. tada iber kita kena nampak depan aku kita ada empat jenis ais so yang akan aku minum hari ais tu pun dah mula mencair barilah kita tua. mari lah aku mulakan dengan susu pisang okey goncang tak lupa goncang tuang mai pisang dibocor apa ni kenapa begini ya Allah Kita buka yang kedua, strawberry. Tuang strawberry. Ais, aku dah cair. Alright. Next one, melon, okay? Okay, aku tuangkan melon. Oh my god! Nampak no, lagi campur air. Aku tak tuan penuh. Eh. Alright. Kita ada lychee and peach. Tuan last one. Ais. Air. Air-ais tu pun dah nampak hmm. tak berapa struggling Marilah kita mulakan dengan bacaan doa Bismillah Kita mulakan dengan susu pisau okay. Sedap. Next one kita ada strawberry. Bismillah. Okay, the third one kita akan minum melon Nampak ni dah cair Bismillah nah. Sedap? Okay, mari kita minum yang last one Lychee and peach Peace Bismillahirrahmanirrahim Okay setelah aku minum keempat-empat ni. Aku boleh katakan semuanya memang sedap ya, Tak rugi aku boleh bapak. But... Bila aku minum dengan air. Lagilah sedap. Puasa-puasa. Melegakan tekak. Kau orang dapat minum air sejuk, sejuk macam ni. Dah tegak. Kering. Haus. Dapat minum air sejuk. Uf. Okay. Itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay? Selamat puasa pada semua. Jangan pun tengok puasa. Okay, tu seje. Bye-bye. Korang kalau nak boleh beli ya. Ha, nanti aku letak link dekat description box kat bawah. Dekat bawah. Ni aku beli dekat Shopee. Tapi dekat Fannie Mudd pun ada. Banyak je dekat Mart ya. ada jual air ni. Okay, aku beli ni satu. set satu ni RM4 air dia. Okay. Memang sedap. Tak tipu punya. Semuanya memang rasa ni rasa pisar. Strawberry, rasa melon. Semuanya terasa laici, laici tu. Haa, huh, kembung perakul. Itu video aku untuk hari ni. Okay, bye-bye.